Nama Ibu Habibah Kepala Sekolah SMP Bungi Tama Cipagahulu Ibu mengajar mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 7 dan kelas 9 Kemudian SMK kelas 8 Selamat bergabung Semoga dengan bergabungnya kalian Di SMP Bungi Tama Cipagahulu Kalian menjadi lebih cerdas Lebih kreatif Dan lebih bertumbuh bersama Dengan SMP bumi Tama Cipagahulu Dan kelas 8 dan kelas 9 tetap semangat belajar dari rumah maju jaya bersama SMP Bungi Tama Cepak Gaudi wassalam Hai selamat datang untuk kita semua perkenalkan nah, bapak Bapak Adik Kristian Bapak di sini sebagai wakil kepala sekolah dan juga bapak mengajar e, IPA kelas 7 kemudian PKN kelas delapan dan PKN kelas sembilan ucapkan selamat datang untuk siswa kelas tujuh di tahun pelajaran 2021-2022 selamat bergabung semoga dengan bergabungnya kalian uh, dapat memberikan sesuatu yang baru untuk sekolah tersebut untuk kamu lupa juga untuk kelas delapan dan kelas sembilan tetap semangat dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan salam assalamualaikum berkat Peserta didik baru pelajaran 2001-2002 Dan untuk kelas 8 dan 9 tetap semangat belajar Lo, selamat pagi Perkenalkan nama Bapak Hatibu Lumam Bapak disini sebagai wakil serana-prasarana Sekaligus guru IPS kelas 7 8 dan 9 Bapak ucapkan selamat datang kepada peserta didik baru Tahun pelajaran 2021-2022 Sampai ketemu di sekolah, dadah! Hai para peserta didik baru SMP Bumi Tama Cempaka Hulu, perkenalkan nama Ibu Amelia Nirmala Putri. Kalian bisa panggil Ibu dengan nama Ibu Lia. Nanti kita bertemu dengan uh, mata pelajaran matematika. Sampai bertemu. Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Ibu adalah Nur Prima bisa dipanggil dengan Prima di sini. Sebagai wali kelas-kelas 9B Dan ibu mengampu mata pelajaran prakarya di kelas 7 Kelas 8I Dan IPA kelas 8 kelas 9 e, Ibu ucapkan selamat datang Di sekolah kita SMP Bumitama Cepada Guru Sebagai siswa baru kelas 7 da. Halo anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama ibu Khairunisa Diasa Putri Bisa dipanggil Ibu Nisa ini Ibu sebagai wali kelas 9A Dan Ibu mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam dan seni budaya kelas 7 Halo, nanti kalian akan bertemu dengan Ibu Melarutkan rakit dari sungai Kahayan Sungai dilarutkan dari bagian hulu Selamat datang Ibu ucapkan Untuk semua siswa baru SMP Bumi Tama Cempaga Hulu Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Perkenalkan nama ibu-ibu Susan Francisca Putri. Kalian boleh panggil ibu Susan, ibu wali kelas untuk siswa kelas 7B. Kita akan bertemu di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke. Okay. Bapak. Ya? Oh ya, saya ganti baju dulu ya. Kembali lagi sama saya, Pak Irwan Effendi. Saya sini sebagai wali kelas 8B dan mengampu mata pelajaran penjoka dan SBK kelas 9 Terima kasih da -da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi untuk semuanya Tak lupa kita ucapkan selamat datang kepada calon-calon siswa SMP Bungitama Pak Gawu pada tahun acara 2001-2002 Kemudian kita perkenalkan diri Nama saya adalah Putin Miniatri Kalian bisa memanggil Putin Menjadi wali kelas 7A Sekaligus mengampu mata pelajaran PKN kelas 7 Kemudian bahasa Inggris Dan prakarya kelas 8 Kemudian prakarya kelas 9 Mungkin saja perkenalan dari Putin Kita akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sampai ketemu lagi bye hai anak-anak perkenalkan nama ibu Novita Sari ibu sebagai admin sekolah atau tata usaha